Pada soal nomor satu, seorang anak usia tujuh tahun datang ke poli anak bersama dengan ibunya. Ibu mengeluh anak tidak nafsu makan dan lemas. Saat dilakukan pemeriksaan, anak tampak sangat kurus, konjungtiva anemis, muka pucat, kulit bersisik, limpa dan hati membesar. Suhu 36 derajat Celcius frekuensi nadi 96 kali per menit, berat badan 20 kg, Hb 8,1 mg per dl dengan diagnosa medis kuas your core. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada anak tersebut? A. Gangguan rasa nyaman, B. Gangguan body image, C. Gangguan integritas kulit, D, gangguan perpusi jaringan. E, gangguan pemenuhan nutrisi. Baik, teman-teman silakan jawab dulu soal nomor satu ini. Oke. Okay. Saya membuat kata kuncinya di sini adalah diagnosa medisnya itu kwashiorkor di mana quasi horkor ini disebut juga dengan busung lapar, ya. Lalu quasi horkor disebut malnutrisi yang diproduksi oleh jumlah protein dalam diet yang sangat tidak memadai. Nah, malnutrisi protein atau kwashiorkor sebagai sebagian besar ditemukan pada orang yang hidup di wilayah geografis yang memiliki sumber makanan terbatas. Ini paling sering terlihat pada anak-anak yang diet rendahnya protein dan kalori. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kwashiorkor ini adalah malnutrisi protein Dan rendahnya kalori, ya, itu bisa kita simpulkan. Lalu, data yang mendukung pada kasus ini adalah ibu mengeluh, anak tidak nafsu makan dan lemas. Lalu, saat dilakukan pemeriksaan, anak tampak sangat kurus. Lalu, terdapat konjungtiva anemis, muka pucat, kulit bersisik, limpa, dan hati membesar. Ya, itu kata kunci yang paling utama teman-teman ya nah lalu yang menjadi pertanyaannya adalah apakah masalah keperawatan utama ya masalah keperawatan utama pada soal nomor satu ini adalah pilihan e yaitu gangguan pemenuhan nutrisi di mana dari kata kunci tadi, sudah jelas untuk membuktikan bahwa gangguan pemenuhan nutrisi sudah jelas pada kasus soal nomor satu ini. Ya, Kata kunci yang saya sebutkan tadi adalah sudah membuktikan bahwa si pasien tersebut mengalami gangguan pemenuhan nutrisi. nah sehingga teman-teman harus tahu juga ya secara umum gangguan kebutuhan nutrisi terdiri atas kekurangan dan kelebihan nutrisi obesitas malnutrisi diabetes melitus dan penyakit lainnya seperti hipertensi penyakit jantung kroner kanker dan anoreksia nervosa ya itulah penyakit yang bisa mengakibatkan gangguan pemenuhan nutrisi. Nah, di mana pada kasus ini bisa kita simpulkan si pasiennya mengalami kwashiorkor. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan E ya, gangguan pemenuhan nutrisi. Baik, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Pada soal nomor 2, seorang anak prasekolah usia 4 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan anak lemas dan sulit makan. Hasil pengkajian didapatkan keadaan umum anak lemah, pucat, konjuntiva anemis, wajah sembab, perut membuncit. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, Hb 9 mg per DL, albumin 2,1 mg per DL dengan diagnosa medis anemia. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah penatalaksanaan yang tepat diberikan pada anak tersebut a bedres total b diet tinggi kalori c diet tinggi protein d diet rendah garam diet rendah garam sorry dan e diet tinggi kalori dan protein baik teman-teman silakan jawab dulu soal nomor 2 ini Oke. Kita lanjut untuk ke pembahasannya. Nah, kata kunci pada soal nomor 2 ini adalah si pasien mengalami penyakit anemia, ya. Itu yang pertama teman-teman harus ketahui. Nah, lalu data pendukung pada kasus ini adalah Hb-nya 9 mg/dL. Nah, lalu Data objektif yang terdapat pada kasus ini untuk mendukung si pasien ini mengalami penyakit anemia adalah pasien mengalami lemah, pucat, dan konjungtiva anemis, lalu wajah sembab dan purit dan perut membuncit. Nah, sehingga bisa kita simpulkan di sini, untuk kasus ini si pasien mengalami penyakit anemia. Di mana penyakit anemia itu adalah kurang darah ya, kurang darah atau anemia merupakan kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah. Sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya organ tubuh tidak men tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Ya, itu yang pertama teman-teman harus ketahui. Nah, lalu teman-teman harus paham di sini bahwa pada orang dewasa dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobinnya dibawa 4 gram per desiliter untuk pasien laki-laki. Dan di bawah 12 gram per desiliter untuk wanita, apabila kadar hemoglobin di bawah 8 gram per, de per desiliter, anemia sudah tergolong berat dan disebut dengan anemia grafis. Nah, sehingga teman-teman harus paham mengenai apa itu penyakit anemia. Sehingga teman-teman bisa menyimpulkan untuk Penatelaksanaan yang tepat pada kasus ini adalah pilihan, pilihan E, yaitu diet tinggi kalori dan protein. dimana untuk bisa mencukupi oksigen di dalam darah, perlu kita mencukupkan protein dan kalori, kalori di dalam tubuh. Ya. Itulah jawaban yang paling tepat, pilihan E. Dan kata kunci yang saya sebutkan tadi sudah jelas, saya buat juga di sini, bahwa seorang anak prasekolah usia 4 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan anak lemas dan sulit makan. Nah, pada saat pengkajian, didapatkan keadaan umum anak lemah, pucat, konjungtiva anemis, wajah sembab, perut membuncit. Nah, untuk data penunjang, yang perlu teman-teman ketahui adalah pemeriksaan laboratorium, yaitu HB-nya 9 mg per DM. Oke, okay? baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3, seorang toddler berumur 3 tahun dibawa ibunya ke rumah sakit dengan keluhan diare hasil pengkajian didapatkan data BAB 6 kali sehari konsistensi encer muntah tiga kali per hari nafsu makan menurun si anak rewel lalu tidak mau diajak bermain suhu 37,8 derajat celcius frekuensi nadinya 110 kali per menit frekuensi pernapasan 20 kali per menit lalu mukosa bibir kering Lalu ibu pasien sering bertanya tentang penyakit anaknya. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. hipertermi, B. kekurangan cairan, C. kekurangan nutrisi, D. gangguan pola bermain, E. kurang pengetahuan. Jadi, teman-teman perlu Saya buat di sini untuk kata kuncinya adalah pasien mengalami keluhan diare". Ya, kalau diare, data pendukungnya juga adalah BAB6 kali sehari, konsistensi encer, muntah tiga kali, nafsu makan menurun. Ya, nah. Sehingga dari hal ini teman-teman boleh simpulkan bahwa untuk jawaban yang paling benar dan tepat adalah pilihan kita lihat di pembahasannya ya yaitu kekurangan nutrisi ya itu yang paling teman-teman harus pahami dimana Tadi disebutkan di sini, nafsu makan menurun juga ya. Menurun, rewel, dan tidak mau diajak bermain. Sehingga untuk kata kunci dan jawaban yang paling benar adalah si pasien mengalami kekurangan nutrisi. Yaitu pilihan jawabannya adalah pilihan C. Baik, kita lanjut ke soal nomor empat. Pada soal nomor 4, seorang toddler usia 3 tahun jenis kelamin perempuan dirawat di rumah sakit dengan keluhan demam hilang timbul sudah dua minggu. Batuk dan pilek, saat dikaji, ibu pasien mengatakan dua hari sebelum dibawa ke rumah sakit, anak mual dan muntah. Lalu, si anak tersebut rewel, keadaan umum lemah, menangis merintih. Anak dia didiagnosa meningitis. Saat ini anak mendapat terapi cairan infus 1200 ml per 24 jam. Dalam mikro micro, micro drip 60 tetes per mililiter. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapa teteskah infus anak tersebut? A. Ah, 20 tetes per menit. B. 30 tetes per menit, C. 35 tetes per menit, D. 40 tetes per menit, E. 48 tetes per menit. Baik, teman-teman silakan jawab dulu soal nomor 4 ini. Baik, kita mulai ke pembahasan. Ya, jadi jawaban yang paling benar dan tepat adalah pilihan E, 48 tetes per menit. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa kata kuncinya adalah pada pasien ini mengalami penyakit meningitis dan si anak tersebut mendapatkan terapi cairan infus 1200 ml per 24 jam dalam mikrodrip 60 tetes per ml. Jadi perlu kita simpulkan bahwa jawaban yang paling benar dan tepat adalah pilihan E 48 tetes per menit. Baik, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Pada soal nomor 5, seorang anak laki-laki usia 9 tahun dibawa ke unit rawat jalan karena demam sejak empat hari yang lalu. Dari hasil pengkajian, ibu mengatakan anak tidak mau makan dan mengeluh sakit kepala. Pada kulit ditemukan banyak makula dengan ukuran bervariasi dan, ber, dan beberapa vesikal. Dengan diagnosa medis parisela, ibu mengatakan anak tertular dari teman sekolahnya. Pertanyaannya, edukasi apakah yang perlu diberikan pada orang tua anak tersebut? A. Ajarkan ibu untuk melakukan kompres dengan air hangat. B. Jelaskan agar ibu memberikan makanan kesukaan anak. C. Ajarkan ibu mandikan anak dengan larutan PK atau antiseptik. D. Anjurkan ibu untuk mengistirahatkan anak yang cukup. E. Anjurkan anak untuk tidur terpisah. Dalam mencegah penularan. Jadi, yang perlu teman-teman pahami di sini, yang pertama adalah cari dulu kata kunci pada soal nomor 5 ini. Silakan teman-teman jawab dulu soal nomor 5 ini. Baik, kata kuncinya di sini adalah ibu mengatakan anak tertular dari teman sekolahnya. Nah, di juga pada anak ini mengalami penyakit varisela. Ya. Sehingga teman-teman harus memberikan edukasi yang seperti apa. Ya, Ini kata kuncinya teman-teman. Ya, kata kuncinya. Sorry. Sorry. Ya. Ini kata kuncinya. Kalau sudah seperti ini, kita harus memberikan edukasi mengenai pencegahan penularan penyakit parisela. Ya, itu kata kuncinya dan jawaban yang paling benar dan tepat adalah pilihan E. Anjurkan anak tidur terpisah untuk mencegah penularan. ya Coba kita lihat. Untuk pembahasan pada soal nomor lima ini. ya. Jadi benar, jawabannya adalah pilihan E, anjurkan anak tidur terpisah untuk mencegah penularan. Ya, sesuai dengan kata kunci yang saya jelaskan tadi, sudah sudah benar bahwa si pasien mengalami penyakit parisala dan ibunya mengatakan anak tertular dari teman sekolahnya. Jadi itulah jawaban yang paling benar dan tepat adalah pilihan E. Baik, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Pada soal nomor 6, seorang toddler usia 2 tahun jenis kelamin laki-laki dibawa orang tua ke rumah sakit dengan keluhan demam, mata mendelik, tangan mengepal, dan gigi merapat. Setelah dilakukan pemeriksaan suhu, yaitu 40 derajat Celcius. Frekuensi nadi 110 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit, berat badan 10 kg. Diagnosa medisnya adalah kejang demam. Orang tua tampak khawatir dengan kondisi anaknya. Apakah masalah keperawatan utama pada anak tersebut? A. Risiko gangguan jalan nafas, B. Cemas pada orang tua, C. Kekurangan nutrisi, D. Kekurangan cairan, E. Hipertermi. hipertermi. Baik teman-teman silakan dulu jawab soal nomor 6 ini. Oke, jadi teman-teman perlu mengetahui di sini adalah kata kuncinya. Si pasien mengalami diagnosa medis yaitu diagnosa medis kejang demam. Lalu bisa kita buat juga data pendukungnya adalah suhu tubuh 40 derajat Celcius. Ya. Ini 40 derajat Celcius. Nah, di mana kejang demam atau penyakit step adalah kejang pada anak yang dipicu oleh demam bukan kelainan di otak. Kejang demam biasanya terjadi pada anak usia enam bulan hingga lima tahun. Ya, kalau melihat dari kasus ini pasien toddler usia 2 tahun sudah termasuk pada penyakit kejang demam. Ketika pasien mengalami kejang demam, tubuh anak akan berguncang hebat diiringi gerakan menyentak di lengan dan tungkai, se sehingga serta kehilangan kesadaran. Kejang demam akan terlihat menyeramkan terutama bagi orang tua. Kejang demam ditandai oleh terjadinya kejang saat demam, lalu gejala kejang demam adalah hentakan pada tungkai dan lengan yang berulang, mata mendelik ke atas, dan anak kehilangan kesadaran. Jadi, untuk data pendukungnya juga adalah keluhan demam, mata mendelik, sorry, kita perbaiki untuk garisnya, mata mendelik lalu tangan mengepal dan gigi merapat ya. Ini sudah menandakan bahwa si pasien mengalami kejang demam. Sehingga yang menjadi pertanyaannya adalah apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut. Nah, jadi untuk permasalahan atau masalah keperawatan utama adalah risiko gangguan jalan nafas. Ya.